Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Mohon maaf buat semuanya Talent-talent talent yang ada di Ciamis Dan tak lupa saya ucapkan Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi Buat Kelanjutannya film kurcaca Insya Allah Alhamdulillah dan kita nanti akan digelar Nanti insya Allah di bulan sekarang Dan untuk pelatihan yang ada di Ciamis Tunggu aja mungkin Nanti ada kontak personnya Nanti saya pribadi sebagai saudara yang akan mengontak kalian langsung. Jadi mohon maaf untuk saat ini casting kami tutup. Karena diutamakannya mungkin yang sudah ada, sudah memenuhi syarat dan semua sudah ada. Jadi kandidatnya pun masih banyak. Jadi Alhamdulillah berterima kasih banyak buat yang ada di Ciamis. Terutama buat Tekang Prabu juga, buat Mahiten juga. Terima kasih banyak yang sudah mendukung. Terjadinya dan melaksanakannya Untuk film putih saya ini Jadi Terima kasih untuk kasihnya mungkin saya akan tutup Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun